Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman teman kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan berbagi Satu buah tip Bagaimana cara membending fiber Atau membengkokkan fiber EFG atau epoxy fiberglass Yang biasa digunakan Untuk keperluan membuat Sur Kali ini saya menggunakan Fiber dengan ketebalan 3,5 mm Dan panjang keseluruhan 120 cm Nah langkah pertama yang kita harus lakukan ialah Kita tentukan posisi tengah dan tandai untuk mempermudah pemasangan handle Karena ujung dari fiber masing-masing kita akan bending atau kita akan bengkokkan Nah perlu kalian ketahui dalam menentukan tarikan atau drawek pada busur yang dibanding ini biasanya tarikan itu berpengaruh pada berapa panjang masing-masing sisi yang kita akan bending yaitu dengan cara kita tentukan batas pembelahan pada fiber ini dan juga ukuran handle akan mempengaruhi berat tarikan pada busur dan kali ini saya akan mencoba membanding pada ukuran 30 cm di masing-masing ujung fibernya. Biasanya kita mendapatkan tarikan di 30 LBS dengan memakai EFG 3,5 mm. setelah proses penandaan selesai kita bisa lanjut pengejaan dengan pembelahan paper menggunakan pisau Sisi dari fiber ini kita sudah belah. Di sini, kita lanjutkan dengan proses pengeleman. Kita menggunakan lem yang sudah banyak dipakai oleh Boyer dengan merek Milan. Lem epoxy yang biasa digunakan untuk mengelem fiber. Nah, sebelum kita mengelem, di sini ada baiknya fiber yang akan kita lem, kita lapisi dengan. Menggunakan lakban di sini gunanya agar pengerjaan lebih rapi, atau lem-lem yang lebar ke bagian samping itu akan dilindungi dengan lakban tanpa kita harus repot membersihkannya. lem epoksi ini berjenis lem aduk atau lem yang dicampur dan di sini saya memakai perbandingan lem satu banding satu Ini adalah langkah terakhir, yaitu proses pembendingan. Di sini saya menggunakan alat bending jig yang terbuat dari bahan metal. Setelah proses pembandingan selesai Agar kita mendapatkan hasil Pengalaman yang maksimal Kita bisa mendiamkan Selama 24 jam Hingga lem ini benar-benar Mengering Untuk melanjutkan ke pembuatan Busur nah, teman -teman, Ini adalah hasil Bandingan yang Kemarin selasih tadi diamkan selama 24 jam yang sudah dipastikan mengering. Kali ini kita sudah bisa lepas dari bending jitnya dan juga di sini kita mau mengetes bendingannya, kekuatan bendingan dan kekurusannya. Oh mm -hmm.